Uh, memislih ya tentang jika kamu tidak percaya terhadap ini bahwa ini adalah firman Allah bahwa ini adalah firman Tuhan buatlah uh, surat semisalnya saya yakin nggak bisa. Kalau saya sih bukan cuma murtad Saya bakal membakar kitab uh, suci Al-Quran Mengencinginya dulu lah uh, Setelah itu uh, saya akan ya buang tinjalah di atas Al-Quran Membakar seluruh jubah-jubah Dan kalau dan saya akan menghadiahkan batang leher saya Kalau ada orang yang bisa membuat Al-Quran semisal Al-Quran uh, Satu surat saja Tapi maaf Tantangan saya enggak begitu enggak, Harus sama, harus fair ya Harus fair Tapi yang membuatnya adalah seorang buta huruf Seperti Rasulullah Muhammad Nah, sudah, sudah, sudah. Masya Allah. Maka, yang buta huruf tapi ya, yang buta huruf bisa membuat surat, misalnya, uh, misalnya ini misalnya ya, Bismillahirrahmanirrahim diganti, misalnya yang sama bisma Bismallahirrahmanirrahim mirip misalnya, ya atau, atau ya. Arrahmanirrahim tapi mirip, ya bisa bikin, yang buat orang-orang buta huruf, saya berani kasih leher kencingi Quran. Saya bakar coba-coba. Kalau perlu saya bakar semua masjid-masjid yang bisa saya bakar semampu saya. Pokoknya saya akan buat segala macam kemudian menyerahkan leher saya untuk dipenggal asal yang buat itu buta huruf. Seperti Rasulullah. Biar fair. Lu mikir pakai otak nggak orang buta huruf bisa nggak nulis ribuan huruf? Kok berani beraninya orang bilang nabi nggak bisa baca? Ah, mana orangnya? Malam kemarin Rasul yaitu suhufan buta huruf Al Ba'inah ayat dua Rasul yaitu Nabi Muhammad yaitu suhufan yang membaca lembaran-lembaran di mana buta hurufnya. Oke judul nampil kembali kali ini adalah Aku menolak Nabi yang buta huruf. Ya itu judulnya judul besarnya Aku menolak Nabi yang buta huruf. Gak mau aku punya nabi buta huruf. Entah apa orang buta huruf buat dijadikan nabi. ya dalam kurung kecilnya pembunuhan karakter ini harus dihentikan. ya oke kan sangat konyol sekali ya jika seorang pemimpin sekali berkancing nabi Muhammad tidak mampu menguasai dua aspek yang sangat vital itu membaca dan menulis itu aspek yang sangat vital. Terus ada, ada seseorang pemimpin sekelas kanjeng Nabi Muhammad Dan dia telah membuktikan kesuksesannya sebagai pemimpin ya. Aku berulang kali sebutkan Bagaimana kanjeng Nabi Muhammad Mi'rat naik ke puncak peradaban yang tinggi Dengan membangun kehidupan berbangsa dan bernega dan bernegara Di Madinah al -Nawarro. ya. Terus kamu katakan dia buta huruf Itu logikanya kemana?